Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Rosadi, dari channel Derosa Otomotif. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Semoga dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. saudaraku -saudara pada kesempatan ini saya ingin mereview mobil Toyota Innova tipe V diesel bertransmisi otomatik. Nah ini mobilnya kece banget loh saudara Insya Allah mobilnya bagus banget rekomendasi kita jual juga enggak terlalu mahal kita buka di harga yang bisa merekomendasikan saudara untuk yang kredit pun bisa DP 40 juta masih bisa nego DP minimal 40 juta ya masih bisa nego saksikan terus sampai habis biar enggak gagal paham yang paling komplit ya saudara Innova G Innova V bertransmisi otomatik warna hitam tahun 2017 semua interior eksteriornya masih original asli bawaan dari pabrik. Insyaallah mobilnya nggak ada PR ya, tinggal dipoles aja. Untuk kilometer pun masih cukup rendah sekitar 60 ribuan kurang lebih ya so, saudara. Yang tipe V bertransmisi otomatis. Insya Allah mobilnya aman nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Rekomendasi Buat saudara, saudara semua Yuk kita nyalain mesinnya Baik yang pertama kita lihat sealer-sealernya Di kap mesin Kap mesinnya masih utuh Bawaan asli Original pabrik ya Masih utuh tidak ada yang sambungan atau bekas cedera Semuanya Rapi asli bawaan pabrik, dan untuk apronnya maupun bullheadnya masih asli bawaan dari pabrik. Semuanya masih lempeng, ya. Tidak ada yang bengkok atau bekas eksiden, dan untuk mesin pun masih kering. Tidak ada yang rembes, suaranya masih langsam, garing. Tidak ada bekas rembes, rembes mesin, atau bunyi yang pincang Insya Allah mobilnya rekomendasi ya saudara ini mobilnya sambil dipakai ya ongoing kita jual di 310 juta masih bisa nego bisa langsung menghubungi saya Innova, Innova v diesel Bertransmisi otomatik Untuk Harga Bisa langsung bypass ke saya 310 juta buka harga. Masih bisa dinego ya, saudara. So Bodi-bodinya pun masih kaleng nih, belum pernah masuk cat. Dan di ban pun masih cukup tebal. Sedang lah ya lumayan. Bannya asli bawaan dari tahun 2017. Bannya masih cukup ya Kita lihat di bagian belakangnya Bagasi Nah ini kebetulan kita masih pakai Jadi kilometer 60.000 masih ongoing kita lihat sealer belakangnya semua masih pada utuh, tidak ada bekas eksiden. Insyaallah mobilnya tinggal pakai, tidak ada PR sama sekali. Innova V bertransmisi otomatis diesel tahun 2017. Oke okay, baik kita ada lagi expander Xpander tahun 2018 Pajaknya Agustus di bulan 8 Tipe ultimate tertinggi ya Saudara semua dalaman interior eksterior masih sangat komplit masih sangat bersih wangi tidak ada rusak ataupun cedera di dashboardnya semuanya masih utuh kilometernya baru 17.000 ya petermisi otomatik kilometer asli 17.000 untuk grip grip di handle setirnya masih sangat bagus ya rata kita cek kita cek ke mesin untuk kap mesin masih asli bawaan dari pabrik apron, bullhead, sasis, semuanya masih aman, tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak. Ya, mobilnya rekomendasi buat saudara semua mesinnya masih ulus masih alus langsam tidak ada bekas cacat nih penampakannya kita jual enggak terlalu mahal ya saudara-saudara saya Oke, jual ratus 210 masih bisa nego negonya langsung ke showroom saya aja negonya di showroom atau bisa langsung hubungi saya WA saya untuk ban-ban pun masih sangat tebal ya saudara. kalian bisa langsung pakai bannya pun masih asli bawaan dari pabrikan tahun 2018 sesuai dengan tahun jadi ini mobil belum pernah ganti ban ya. dan bannya pun masih sangat tebal ini yang ban depan ya. 2018 asli bawaan dari pabrik banyak 310 masih bisa nego. Mobilnya cakep. bodi bodinya semua masih original. Ke <koh> Kebetulan ini mobil belum pernah saya cat loh. Jadi untuk keasliannya Insya Allah mudah-mudahan bisa merekomendasikan saudara untuk harga 310 kita langsung nego di tempat bisa langsung hubungin saya untuk cek unit maupun test drive mobil ini bisa cash atau kredit DP 40 juta kita atur nanti angsurannya untuk interior masih bening banget ya saudara saudaraku Insyaallah nih mobilnya rekomendasi untuk yang membutuhkan expander, expander tahun 2018 ribu delapan bertransmisi otomatis tipenya ultimate yang paling tertinggi. Nah kita lihat penampakannya. Mobilnya masih kinclong banget ya Ini belum kita bersihin Belum kita poles Kondisinya sudah very good Insya Allah nah, Ini penampakannya ya Mobilnya bagus banget Masih ori Kalau menurut saya sih ini mobil Insya Allah nggak ada sepletan ya Enggak ada sepetan Oke baik ya Berikut yang telah tadi saya revieukan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi saudara yang akan membeli baik cash ataupun kredit. Bisa langsung WA saya, Jabri. Akhirussalam, apabila ada kekurangan dari segi penampilan maupun penyampaian, mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.